Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berdiri lagi. Wassalamualaikum. Berkepatan dengan Tanggal 17 Maret 2023 Masehi Hadirin berumah -umah. Waktu numun Pada Jumat ini adalah jam 11 Lebih 58 Min Itu sudah masuk Waktu numun Waktu Indonesia bagi Anda Untuk majaringkan Hari ini adalah bahwa keuangan dari kita suci dari bani yang lalu Allah ini sebesar dua juta rupiah. Ulangi pada record pertama Juga kemarin satu juta 625.000 rupiah. Kemudian Infak dari hari kamal. Ini 25 juta rupiah Sehingga jumlah penerimaan dalam ini adalah 26.625.000 rupiah Jadi berjumlah 47.95.600 rupiah Kemudian ada keluar Enam ratus ribu rupiah, kemudian santunan nomor di seratus ribu rupiah, kemudian WDP, pemberian meja limbah ini satu juta rupiah, kemudian biaya pembangunan spandek satu juta lima puluh ribu rupiah, kemudian pengecatan persen. Ini 2 juta rupiah Kemudian biaya pembangunan bak, sampah dan lain-lain Ini 5 juta rupiah Kemudian biaya pengasparan Ini 25 juta rupiah Pengaspalan di tempat pakir Dan lain-lain ini ada 5000 rupiah Sehingga Jumlah pengeluaran untuk kemarin adalah Rp34.775.000 Sehingga saldo akhir pada hari ini adalah Rp12.340.600 Jadi kas mesjid hari ini Kasus Kasusid alungan hari ini adalah 12 juta 45.600 rupiah. Bendahara tertanda Haji Andi Subari, kemudian ketua DKM tertanda Haji Ahmad Ri Sabari. <tuh> Hadirin yang berbahagia, <makulah. tuh> ini ada Undangan.